Jangan sampai lupa untuk dukung idola kesayangan terkhusus Bunda Lesti Kejora di Ajang Indonesian Dangdut World 2022 Kita tetap berjuang sampai akhir, persahabat ya Terus semangat, mudah-mudahan idola kesayangan kita semakin banyak dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Lesti Kejora Disimak juga persahabat, ya. info ini kita dapatkan dari L2W Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Apapun yang terjadi, bersiaplah sapu bersih nominasi IDA 2022. Persiapkan dirimu guys, voting akan dimulai tanggal 1 Oktober dini hari sampai 3 November 2022. L2W akan tetap membuka donasi di tanggal 1 Oktober, vote akan dilakukan di media sosial, dan SMS ada kode-kode yang harus kalian kirim seperti biasanya. Itulah info untuk semuanya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora di Ajang Indonesian Dangdut Award 2022. Berikutnya juga persahabatnya, perhatikan ini ada sebuah momen saat Bunda Lesti menangis ya Di sini ada sebuah kalimat yang Lesti rasakan saat ini. Melihat postingan ini, kita pun ikutan menangis. Dan pastinya... Kita semuanya merasakan hal yang sama apa yang dirasakan oleh Bunda Lesti Kejora saat ini. Momen ini pun diunggah oleh akun tentang Leslar, persahabatnya kalimat Caption pun dituliskan wanita kuat untuk Bunda Lesti. Wanita kuat, wanita hebat, dan wanita yang sangat menginspirasi untuk banyak orang. Di kolom komentar pun tentunya banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan dari akun Instagram Delia Fitri mengatakan, akhirnya pertahanannya jebol. Sayangku, kamu harus kuat ya. Yuk, kita kasih tentunya semangat, kasih support yang terbaik untuk Bunda Lesti. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran. Amin. Dan kita lihat juga persahabat ya untuk berikutnya ada kabar dari Indosiar. Indosiar pun ini mengabarkan soal Leslar, persahabat ya. Di sini ada sebuah kalimat Terima laporan KDRT atas Lesti Kejora oleh Rizky Bilar. Polisi, nanti suaminya sebagai terlapor akan segera diperiksa. Semakin membuat kita deg-degan, persahabat ya. Mudah-mudahan baik-baik saja untuk rumah tangga Lesti dan Bilar. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Indosiar. Penyanyi dangdut Lestiani atau yang dikenal dengan nama Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, laporan itu dibenarkan oleh pihak kepolisian. Lagi-lagi bersahabat ya, melihat dan membaca kabar ini kita sedih dan pastinya kita lemes banget ya, terkhusus yang sangat benar-benar mencintai idola kita ini, semoga bahagia rumah tangganya samawa til jana Allah amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita simak juga diunggahnya igasnya awan potret, awan potret ini mengunggah video mudah lesti lagi makan persahabat ya. Kembali kita sedih banget melihat momen ini, momen yang sangat membuat kita terpuruk persahabat ya, tetapi kita semakin kuat. Ketika banyak support dan banyak doa yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kita. Dan berikutnya juga perselabat ya kita lihat nih. Ada menu spesial juga saat Bunda Lesti Kejora ini lagi menggendong Awang El di acara keayudiahan dari. Dikabarkan juga perselabat ya, tepat tanggal 30 ini Bunda Lesti dijadwalkan akan fashion show dan sekaligus nyanyi di acara launching Basundari tapi kalau seperti ini persahabat ya suasananya, sepertinya Bunda Lesti abstain kembali tampil di acara Basundari hari ini. Tetap support yang terbaik, tetap doakan yang terbaik untuk Lesti Kejora dan Rizky Bila. Berikutnya juga persahabat ya perhatikan, ini ada sebuah kalimat yang diposting oleh akun Elvot 21 KDRT dan Perselingkuhan. Keduanya selama menjadi hal yang sangat sensitif bagi perempuan, dilakukan salah satunya saja sudah sangat menyakitkan. Apalagi jika seandainya keduanya akan sangat menghancurkan, bukan hanya korban, tetapi sesama perempuan akan juga merasakan sakitnya. Tapi apakah punya hak mengumpat? Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Mengumpat, menghina, merendahkan, menambah fitnah, memperpanas suasana, bukan bentuk dukungan untuk korban. Tindakan kekerasan ataupun perselingkuhan, sama sekali tindakan rasis di media sosial itu tidak akan membantu. Apa hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk dukungan? Mendoakan dan tidak ikut memperkeruh suasana, gunakan saja jaga-jaga doa. Tulis saja kata-kata baik, jika tidak bisa berkata baik, cukup diam. Tidak bahagia juga? Pihak korban mendengar cacian untuk pelaku Jika berita ini benar Jadikan pelajaran bukan malah mencaci Yang rugi yang mencaci Udah emosi sendiri Gak bisa ngasih solusi Semoga kedepannya yang terbaik Tunggu online Ini luar biasa kata-katanya persahabat ya Semakin menguatkan Semakin membuat kita kuat Untuk selalu mendukung idola kita Berikutnya juga persahabat ya Disimak banyak orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan salah satunya putri persahabat ya ini juga memberikan support mengunggah video lagi menggendong abang Fatih masya Allah kita juga semuanya kangen banget sama abang El sedih rasanya melihat kabar rumah tangga kedua orang tuanya persahabat ya. tetap support lagi lagi kita tahan tiang tinggal mendoakan yang terbaik apalagi persahabat ya kita mendapatkan kabar bahwasanya bunda lesti katanya dilarikan ke rumah sakit tadi subuh tentunya kita doakan yang terbaik lagi lagi kita mendoakan mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang real persahabat ya dari keluarga besar idola kesayangan kita dan tim leslar entertainment Pastinya kita juga masih menunggu kabar-kabar terbaru itu, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi dari Lesti dan Rizky Bila. Ini dulu informasi di siang hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.